Banjir bandang melanda Kabupaten Forest Timur Rusa Tenggara Timur Minggu dini hari 4 April 2021. Banjir bandang itu berupa aliran lumpur yang membawa serta kayu dan batu, mengakibatkan banyak rumah penduduk rusak parah, serta menghanyutkan kendaraan dan membuat akses jembatan terputus serta tercatat 44 warga meninggal dunia. Data sementara mencatat 4 kecamatan, yakni kecamatan Ile Boleng. Adonara Timur, Botan Ulumado, juga Adonara Barat, serta tujuh desa terdampak banjir bandang itu.